oke okay guys kali ini saya akan menukarkan hadiah saya di live point ya live point terus tukarnya ke OVO Oke okay, saya coba tes buka OVO saldo saya ya nah situ, Oke okay, saya memang enggak ada ya guys sama poinnya memang kosong sama sekali dan belum sama sekali saya top up oke langsung saja kita ke webnya live point kita login dulu nah disitu point saya sudah banyak ya guys 213806 point dan di disini dashboardnya saya memiliki satu suruh ya yang belum dikerjakan langsung saja kita ke web withdraw <coughs> Nah terserah Kamu mau tukarnya melalui apa Saya coba ke OVO ya guys Rena baru pertama kali ini Saya belanja dan download OVO Kita tes tukar yang mana ya guys Coba yang ini deh Yang 100.000 ya Saya Top up yang 100.000 kita akan baca dulu guys agar tidak salah keterangannya ada dua jenis ya satu Oppo Club dan dua oppo primerware Oke, langsung kita tukarkan ya, guys. Nih. Klik tukarkan hadiah. Terus kita baca lagi nih. 100.000 IDR. Maksudnya Indonesia ya. IDR itu Indonesia. Nilai, poin, nilai poinnya itu 112 ribu. belanjakan Leffin ya, ini guys. Terus isi alamat pen pengirimannya, kita isi dulu ya. <coughs> Nama lengkap. Nama lengkap siapa ini? Kita isinya Hai banyak alamat gue guys, guys. Hmm, ini aja deh asal-asal, satu -asal DKI Jakarta, Jakarta Barat. Dan nomor teleponnya, nomor teleponnya salah ya, saya ganti. Ya ini nomor saya yang terdaftar di OPPO Jangan sampai salah ya guys Kalau kamu salah isi nomor terdaftar di OPPO itu Maka kamu gagal ya top up ya Jadi salah Jadi pihak OPPO atau pihak live pointnya Nggak bertanggung jawab Nah disitu biasa kesalahan kamu Maka biasa anda-anda sekalian Yang biasa top up melalui OPPO itu Biasanya gag gagal lah Kadang uangnya nggak masuk lah Kenapa sih? Pertanyaannya kan, kenapa sih selalu gagal katanya kan? Iya, di sini guys alamatnya ini harus betul-betul dan nomor telepon harus terdaftar di ovo, begitu juga emailnya ya, harus email aktif dan emailnya utama ya, email yang di terdaftar di levelnya ini. Oke okay, karena alamat saya udah betul semua, kita akan gunakan alamat ini. Siap. Terus di sini udah selesai ya guys. Selesaikan pesanan Anda. Oke. Okay. Nah, di sini selesai ya guys. Sudah selesai pesanan anda selesai. Nama pesanan anda W 0103224 AA76. Nah, detail pengirimannya. Nama saya sendiri. Alamat betul. Eh, Kecamatan betul. Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kode pos negara, nomor telepon, dan email nah di sini sudah selesai ya guys tinggal saya melihat saldo saya ya, dan kapan itu masuk saya akan infokan di komunitas ya oke lah sekian dari saya guys screener saya sudah berhasil menukarkan hadiah saya di live kita akan lihat Lihat poin saya tadi 200 lebih ya. Di situ sudah tersisa 101.000 806 poin. Berkurang 100 lebih ya. Nah, di sini tadi 200.000 lebih. Di situ sisa 100.806 poin. Nah, di sini Sini, emailnya udah masuk ya, guys. Dari pihak, pihak apa ini? Pihak live pointnya ya. Terus konfirmasi pesanan Anda dari live point ya. Nama saya sendiri disitu, udah ada keterangannya. Terus jangka waktu 5 sampai sepuluh hari kerja ya, guys dana akan ditransfer ke rekening kita Oke, okay, semoga membantu ya, guys. Bye-bye.